merdeka tetap merdeka Selama hayat masih dikandung badan Kita tetap setia, tetap setia Mempertahankan Indonesia Sekali merdeka tetap merdeka Selama hayat masih dikandung badan Kita tetap setia, tetap setia Membela negara kita 17 Agustus tahun 45 Jangan